Saya landing di Bandara Iwalan, Bukai Barat, Kalimantan Timur. Bandara Melalang ya, sengajam, ini sudah berjarak. sekitar setengah jam menuju kota Itu banyak juga yang nanam? Banyak Banyak ya, hampir uh. misalnya warga di kampung tadi Itu pada nanam semua mereka Iya, pada nanam semua Tahun ini kemarin lumayan yang berkebun maksudnya berladang, berladang itu, itu ya. Hasilnya dikonsumsi sendiri atau ada yang jual ke di sini? Ke? Kalau daerah saya konsumsi sendiri okay. Belum ada sih mungkin Sembilan. sebagian satu mungkin dari 100% ya. itu mungkin 30% atau 20% puluh aja yang mau yang jual, ya. karena mereka mikirnya beli beras di toko lebih mahal oke jadi sebenarnya secara umum teman-teman eh, di kampung itu memang mereka masih eh, mengandalkan apa, hasil dari ladang mereka iya, ya dari ladang. jadi mau apa eh, ndak punya apa mereka tetap masih hmm. punya cadangan pangan iya, di kayak iya gitu berkebun itu kayak seandainya untuk tahun ini nih, aa. masih bisa sampai tahun depan pikir yeah. mereka kan kayak gitu kalau hasil kebunnya lumayan istilahnya subur yeah. sampai mungkin dua tahun lama. mereka Pada. masih punya sistem lumbung? ya masih ada ya? Aa, aa, masih ada. di rumah khusus atau di, di dalam rumah? Kalau Bangunan biasanya, sendiri atau? Uh, biasanya sih di ladang, oh. kayak gitu. Kalau umbung, biasanya uh, di ladang. Ada. Kalau di rumah itu sudah sistem masuk di karung aja biasanya. Oke, okay. tapi yang di ladang tetap ada rumah mm -hmm. umbung Tetap itu. ada lumbung. Sampai terakhir panen kemarin masih ada di kampung? Masih. masih ya? Mm -hmm. Karena banyak kan di desa-desa ke kampung lain, saya keliling juga lah ke Palbar tuh mana, itu udah banyak yang hilang. Hanya satu dua kampung yang masih punya umbung. Mm. Iya, yeah. karena istilahnya ribet sih. Yeah, yeah. kita pakai lumbungan, masukin ke dalam, terus nanti dibongkar lagi. Jadi sekarang orang tuh lebih senangnya masukin ke karung langsung. Jadi simpan di belakang di nah, rumah ya. Di rumah langsung kan karung simpel tuh, uh -huh. uh -huh. angkat-angkat yeah, itu yeah. udah. Kalau lumbung kita harus istilahnya standby di ladang. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Sementara orang-orangnya kan istilahnya ada kesibukan kerja macam. Kalau program pemerintah daerah sendiri atau pemerintah untuk misalnya padi ladang dan jaga tadi, hmm. ada enggak? Kalau untuk padi kemarin ada, Ada ya, padi ladang, ah, ya. padi ada, hmm. Pembagian cuma enggak semua petani dapat, ada sebagian aja, tergantung orang sih istilahnya, siapa yang mau nanam Oh jadi programnya hanya pemberian benih, pemberian benih. Ah. kayak gitu sempat ingat nggak itu benih apa yang di saya nggak tahu kalau benihnya pak iya iya nggak tahu saya kan kalau dia benih lokal sini ya Mas. kayak tadi di pasar ada mayas kalau di sini pernah dengar ada jenis padi apa di kampung padi besar padi besar uh -huh, beras ketan itu uh -huh. saya kurang tahu sih nama dayaknya yeah. ya, pak jadi ya, ya, ya. kalau nenek saya tahu hampir rata-rata kalau saya keliling itu Generasi muda aja sudah nggak tahu, mm -hmm. yang tahu itu nenek atau kakek di kampung itu mm -hmm. masih hafal namanya ini ini mm -hmm. karena memang mungkin ya uh, transfer informasi dari mm -hmm. generasi ke itu nggak yeah. jadi perhatian. Mm -hmm. Kok saya sih senang nanyain, cuman daya ingat saya kurang. <laughs> Tapi kalau yeah, untuk yeah, membedakan yeah. saya bisa mm -hmm. antara beras ketan ini yeah, ya, yeah, nama yeah. beras biasa tuh bisa membedakan. Kalau produk olahan dari pangan itu, produk yang olahan. paling unik apa kira, kira Paling unik, yang paling disenangi orang yaitu apa tadi gahap, gahap itu. Itu, itu bahan bakunya apa dan cara buatnya gimana kira? Bahan bakunya padi yang masih muda, yang belum sebenarnya belum siap panen. Oke. Okay. Nah, terus diambil, mm -hmm. tapi itu padi ketan aja yang bisa. Padi ketan, beras ketan itu. Mm -hmm. Jadi diambil di nanti sampai rumah dilepas dari tangga tangganya itu terus disangrai sampai ya kematangannya pas lah baru okay. ditumbuk nanti ditumbuh. ditampi dibersihkan dari kulitnya okay. nanti kan keluar tuh yang kayak emping empingnya itu yeah, okay. nah, itu yang dikonsumsi biasanya kalau keluarga saya biasanya pakai kan parutan anu tuh apa kelapa uh -huh. pakai kelapa parut uh -huh. terus sama gula merah jadi, dicampur tam, satu dicampur lalu kemudian Bagaimana? jadi setelah disangrai tadi disangrai tadi ditumbuk dulu kak tumbuk nah, lalu sangrai di, ditumbuk habis itu ditampi dibersihkan kulitnya nah, jadi kita tinggal terima tuh yang udah bersih, bersih. bersih. Isinya dagingnya ya, kan iya, yang uh. berasnya itu nah, setelah Lapa? itu baru dicampur nah. pakai gula merah dan kelapa pari Biasanya dikonsumsi pagi, siang, malam, sore, terserah. Itu kan istilahnya cemilan aja. Cemilan. Okay, oh. Uh. Sudah ada tersedia di pasar-pasar di sini? atau Sebagian di Sebagian sih ada. Ada kadang ya? Hmm, kadang, karena dia istilahnya barang langka kan? Yeah, iya, yeah. iya. Setahun sekali baru ada. Jadi kadang, -kadang ada yang buat, kadang karena ribet. Iya, buat dan jual di. Uh -huh. Pernah ada yang orang luar coba itu terus punya komentar, enak? Saya belum tahu sih kalau ya. orang luar <laughs> Kalau orang sini, wow, nah, sudah diburu Diburu ya nah. Bahkan ada yang pesan beli apa ya. macam Karena kayak tadi, beras mayas itu dia jual Rp20.000 per kilo nah, ya itu. Ya. Kalau saya searching di internet itu ya memang segitu Di mana? Hmm. Di saya negara rp 15000 rp karena pernah. memang pernah nyoba beras mayas katanya enak beras ini kan, beras kampung kan iya beras kampung, tapi kan beras kampung itu ada banyak jenis ya, ada salah ada. satu jenis jenisnya jenis mayas kayaknya sih pernah dulu nenek <laughs> saya banyak beras, jadi saya bingung okay. apalagi tahun kemarin kan saya ikut panen juga tuh di, eh, di, eh, ladang om saya oh. Oh. hasilnya lumayan terus kami juga konsumsi hasil istilahnya ladang sendiri. Hmm, Memang hmm. lebih lebih enak daripada beras yang dijual. Sedangnya kita juga enggak ada siap pengawal atau pengacam kami. Ya, ya, ya. gitu. Kalau di hotel ini misalnya menjual produk-produk lokal itu belum ada rencana. Ya? Belum. Belum. Hmm. Tergantung bos juga ya. Iya. Karena bos saya orang sibuk, jadi ya, nanti urusannya saya juga yang urus. <laughs> ini aja yang ini oleh-oleh juga belum saya urus. Orangnya oh, yang... Oh, yang ini. Ya? Iya, ah. harusnya kan itu istilahnya kas kubar tuh. Iya. Yeah, yeah. Aku sudah ngomong minta sampelnya kemarin. Mm -hmm. Jadi biar orang kamu lihat yeah. ya, ini apa. Gitu. Yeah. Biarpun saya nggak bisa jelasin kan, ah, setidaknya nah, ya ini lihat, ini, in ini Oh, tapi ada rencana? Ada sampel? Ada, ya? sudah. Saya sudah, sudah datang, ya? ngomong tadi kemarin sama hmm. mbaknya. Memang mbaknya belum ngantar juga ke sini. selesai telepon-telepon. Kemarin ada dikit tinggalkan santonya, jadi... Oh, cuman expire, sudah kan? di... Oh, why, yeah. hmm. Jadi saya bilang, yaudahlah mbak. Kirim aja nanti beberapa. Jadi biar tamu saya nyobain juga, hmm. kan. banyak hmm. kok, Pak. yang dari luar juga. Yeah. Iya. Terima kasih. Ini huh? mencurigakan ini soalnya aku sering beli. tahu kiloannya? Kalau langsung berapa, Pak? gua apa Bu yang hitam Bu? Ya. Kramu. bahasa sininya? kramu Hai Manis ini Bu? Dimakan Oh. Oh. Ini rotan, ya Bu. Buah rotan di masa gimana, Bu? Kalau buah rotan, oh kayak oh sekilo berapa, Bu? 30 ya kalau yang ini ini buah apa bu oh tapi asli di sini asli dia Alam. Nggak, maksudnya dia kayak parkeng, kan ha -ha. kan buah selalu buku kan iya iya oh. Mau mah sekitar 2 kali buah. Kadang-kadang sampai 3 tahun dia baru sekali buah. Pohonnya kayak lengkeng juga. Otis, oh, cuman daunnya kalau kalau lengkeng dia apa? Kecil, kalau ini besar. Lebar daunnya lebih oh. besar. Rasanya Rasanya sama kayak kelengkeng, cuman lebih tebal kelengkeng. Ini ada anu, tapi ada baunya. Ini <tuh> <tuh> ya, ya, ya. Kalau ini berapa per kilo? 25 lima ya nah, buah asam loh. ini asam sekali ah. Tapi ini, sedih, ini masa lebih masa. manis, manis. manis. Saya, kalau, yang kalau dia disimpan bisa tahan berapa lama bu hmm. misalnya dibungkus terus bawa ke kota gitu satu minggu satu minggu belum busuk ya ya <tuk> agak busuknya daripada raksak kalau ini? Apa? Rasanya? Ya, ya, ya. Baru ketemu sekarang soalnya, Bu. bukan diedit okay. diblurkan <laughs> ya. di TV oh, kan jangan, gitu ya jangan jangan sampai diblurkan <laughs> kalau udah mau mau action <laughs> kasih <laughs> tahu okay. ini. Nah, jadi ini ini udah jalan ya action ya sudah sudah ah, okay. kalau bercerita kopi Kampung mm -hmm. Linggang Mahape itu sejak dulu memiliki kopi yang hanya ditanami di kebun campuran berguna mereka adalah untuk dikonsumsi di rumah-rumah Okay. nah tahun berapa kira-kira mereka tanam kopi uh, sudah sejak lama tahunnya sudah ah, nenek, nenek moyang mereka dulu ah. Nolai nenek -nolai ah. moyang saya ngobrol di warung itu dia bilang sekitar 26 tahun yang lalu oh, itu, itu lebih sudah ya? jauh okay. di sana masih yeah, yeah. laminnya orang masih tinggal di dalam lamin-lamin yeah, kalau kopi. sekarang nah. banyak laminnya sudah hancur oke oke nah, okay. Okay. nah okay. jadi <tuh> uh, karena kopi ini mereka kurang menarik harganya mm -hmm. jadi mereka hanya nanam gitu-gitu doang malam sudah banyak yang membeli dan tidak membelikan. Nah, setelah kita coba merosting, kita lempar ke pasar. Eh, ternyata sambutan bagus dan harga kisaran orang sudah mampu membeli eh, apa, produsen yang kita bina ini sudah, sudah mau membeli green, -green itu berkisar harga dua puluh ribuan. Yang sebelumnya tujuh ribuan. tujuh ya, ribuan. Okay. Nah, nah, itu di pasar mana? nah itu kita apanya melalui media-media saja berdasar permintaan karena jumlah kita juga nggak terlalu banyak mas hanya okay. sep, sekitar 5 hingga 10 kilo per bulan uh -huh. Uh -huh. mereka dapat nah itu di di roasting dan segala macamnya nah rostinya di sini rostinya di tempat mereka juga kita bantu alat mesin okay. roasting okay. nah sekarang sejak bulan 12 kemarin Melalui programnya Bu nah, Kita membentuk sebuah kelompok Yaitu kelompok tani kopi lada okay. nah, Jadi kita akan membuat ke kebun agroforestri Yang campur antara kopi dan lada okay. nah, sekarang itu di desa Linggamapeh, okay. dan nah. itu kopi dari Kerinci di bib bib bibitnya. Berikutnya, uh -huh. robusta, benihnya, robusta. Okay. kita bawa kemari, dan hmm. sekarang ini ada sekitar dua puluh ribuan, yang lagi dibibitkan. Sekarang okay. baru berumur dua hingga tiga bulan. Okay. Nah, itu harapan nanti 2 atau tiga tahun ke depan, yeah. Linggamapeh bisa menjadi model. Uh, masyarakat sebuah produk kopi, yaitu kita berharap mimpinya mereka-mereka ini. Akan ada kopi Kalimantan seperti itu iya, Mewakili iya. dari mereka ini hmm. di Linggang hmm. Produk mereka disebut dengan kopi Linggang Kopi Linggang ya, ya. Nah, Linggang sebutan, itu sebutan Linggang yang... itu bahasa untuk penduduk yang di kawasan Bilah Linggang Linggang Bigo, Linggang Melape, Linggang Melape Linggang Melape, Linggang Melape, Linggang Melape Saya kurang paham <laughs> maknanya ya <laughs> apa. Uh, Cuman uh, Linggang itu Kalau kita lihat wilayahnya adalah wilayah mm -hmm. yang Paling... Tanahnya mengandung unsur vulkanis, oh. ada satu danau, Danau Aco, itu diduga itu adalah bekas gunung berapi dan tanah-tanah sekitar termasuk barang tengkok, beberapa lokasi itu uh, tanahnya ada unsur androsolnya atau vulkanis Oke, oh, oke okay, okay. oh. Seperti itu Oke. Okay. Uh, oh, jadi okay. itu untuk kopi, kalau untuk bilingang lape juga itu ada yang namanya jaga Okay. Jaga ya, itu, itu mereka tanam. dia seperti tanaman, ya sejenis sorghum. Sorgum, oke. Okay. Ya, hmm. e, mereka tanam itu sembari sela-sela padi, padi ladang. Nah, okay. itu memang tidak terlalu banyak juga sih. E, mereka ter terkadang dipakai untuk kebutuhan acara adat, okay. seperti minum okay. bumbu terus makan-makanan pengganti, eh, seperti beras. Nah okay. itu, nah itu Masih. hanya jumlah persentasenya itu hanya di, kurang lebih 10% dari, doang dari padirai dari produksi padiradami, ya. okay. jadi tidak terlalu banyak uh -huh. itu. Nah, seandainya ini bisa kita promotkan uh -huh. setelahnya pasar atau apa, uh -huh. nah mungkin mereka ini bisa saja menghasilkan dengan jumlah yang uh -huh. lebih banyak lagi seperti itu. Iya, seperti ada teknologi agroforestri dengan karet ya. Iya, Iya. Ya. Artinya tidak mesti ketika apa di ladang saja hmm. mungkin di kebun-kebun mereka yang sudah ada pohon karet yeah. itu bisa di tanaman selada dan yeah. karena memang tren sorghum makin meningkat ya yeah. apa pangan-pangan lokal yang apa gluten free artinya bebas apa produk yang sehat lah gitu ya. oh, tapi secara apa mereka sendiri tidak ada larangan gitu untuk menjual sorghum oh tidak mereka tidak terlarang ada... adat gitu Sebenarnya sih masalah pasar itu tidak ada aturannya untuk sorghum gitu. Cuman kan sejauh ini karena produksinya sedikit, hmm. mereka hanya konsumsi di kalangan mereka saja. Itu. Ya. Artinya sesungguhnya kalaupun mereka diajak misalnya, oke okay, kalau produknya lebih bisa dijual itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya masih terbuka. Iya. Ya. Kalaupun hmm. toh ada eh, apa namanya permintaan pasar hmm. kerjasama dengan pihak mana, ya, ya mereka Mimpin siap kan. aja untuk nganam. Iya. Tapi ya kita paham lah ya kondisi kita di sini. Kalaupun kayak kemarin di acara kemarin ada juga pameran juga di apa, Kementerian Erhata, ya. kita bawa itu celai, celai itu sejenis apa juga sorbun juga, yang warna kuning, kita ya, kuning ya. itu, yang ah, kuning itu celai. Uh, Permintaannya adalah 20 ton per bulan. Nah, itu permintaan yang saya rasa kita lempar pun ke masyarakat belum siap seperti itu. paling harus ada program intens ke mereka tentang pengembangan itu. Ya, ya, ya. Nah, dia katanya si, si investor kemarin itu, dia katanya mau ekspor keluar itu digunakan untuk pakan ter, apa burung. Oh, pakan hewan okay. peliharaan begitu. Ya, burung hias gitu. Burung ya. hias atau ayam karena ayam juga gitu. Nah, kondisinya kita tidak bisa yeah. menghiyatkan karena sejauh ini yeah. produksinya hanya dalam jumlah kecil kalau toh ada industri-industri apa naktas mulai lagi mas untuk fokusin tadi itu ya terutama itu peranan dari dinas pertanian pastinya yeah. ya kalau kita... tadi yang padi ladang ada yang spesial di sini uh, padi ladang kita itu kalau kerayan kan udah terkenal yeah, dan ya kerayan kan ada Kan? Masih padi ladang apa ya, ada ya mas ya? Uh, padi ladang biasa padi ladang namanya, biasa kan? Kalau yang saya searching, termasuk ngobrol hmm. tadi di pasar-pasar dari kemarin Itu di sini mayas lumayan juga Iya, oh mayas ya Udah ya. pernah coba beras mayas? Belum-belum, saya berasnya emang coba <laughs> Kalau saya, sering ah. ah, Itu enak ya, termasuk enak jenis berasnya ya. Halus Ya, dan mahal Itu di pasar sini 20.000 ribu per kilo Iya yeah. Terus ada pasar apa pak? Pasar jaras Jaras ya. Pasar Jaras, pasar Parong yang di depan Polres ya. di Tam sedikit, Iya. Ya. Mereka katanya belinya di apa? Bigung. Bigung? Ya Bigung ya, daerah-daerah sekitar Linggang. Bigung, Linggang Lape, Linggang Mapan, Linggang Bigung, Linggang Lape. Oke. Okay. Linggang Amer. Linggang ah, Banyak Linggang-linggang. Oh, benar tadi dengan ibu itu di pasar. Dia bilang dia belinya itu di Pasar Bigung. Tapi, Pak, kalau Pak. yang beli grosir ya, hmm. jadi dia beli dari sana, hmm. terus bawa ke sini, ke beras mayas tadi itu. Ya. Pasar Nala. Hmm. Itu malam ya Pak? Pasar Nala Bigung. Malam. Pasar Nala ya, Bigung. Itu pasar kecamatan atau? Ya, pasar kecamatan oh. Bigung, enggak Bigung kalau pasar Nala itu. Hmm. Berarti kemungkinan produknya dari sekitar situ ya. ya? Cuman masalahnya juga, tidak terlalu branding ya mungkin mungkin produksinya juga masih rendah hmm. hanya mereka di sini masih nanam padi cenderungan untuk konsumsi tahunan yeah. si keluarga petani itu hanya sebagian kecil saja yang menurut mereka sudah uh, lebih dari konsumsi pribadi keluarga baru mereka jual karena kan dia hanya setahun sekali yeah, yeah. itu ada 17. problem itu enggak di sini pelarangan pembakaran kalau pembakaran ya pastinya problem sih problem karena berkaitan dengan tradisi mereka budaya karena membuka lahan secara tahunan itu mereka cenderung secara budaya mereka itu harus membakar. Nah paling nggak kita mensosialisasikan bagaimana membakar secara apa pakai sekat-sekat gitu seperti itu. Nah ini yang susah termasuk lo salah satu lembaga Ormas di sini juga mengatakan kami kalau merasa keberatan kalau seandainya pelarangan untuk membakar hutan itu diterapkan ke kami karena memakar ladang itu adalah budaya kami Iya, dan dia memang dibakar bukan seperti sawah kalau sawah dicampur Iya Kalau di sini memang dibakar kan, ah, no. uh, peraturan menteri ya, ya ah, kita... Tapi di situ pun kan sebenarnya ada pasal yang menjelaskan bahwa khusus untuk masyarakat adat dan masyarakat lokal di bawah dua hektar masih diperbolehkan. Jadi ada ada aturan itu sebenarnya yeah, yang yeah. yang banyak yeah. tidak diketahui oleh yeah. aparatur di yeah. daerah. Yeah. Di beberapa daerah yeah. lain itu itu kita sosialisasikan yeah. ke pemda bahwa yeah. memang yang dilarang itu kan memang yang perbuatan skala besar. Yeah. Yeah. Kalau masyarakat adat, mereka jelas punya sekat bakar. Ya, ya paling pola sosialisasi sekat bakar itu saja yang kita terapkan. Ya. Kalau mereka di sini, sekali berladang mereka beroyong, berbotor royong. Jadi bukan hanya 1 hektar, 2 hektar saja. Ya. Ada 10 orang, satu orang, 1 hektar, 10 hektar. Nah, ya. Seperti itu. Iya. Ya. itu paling kecilnya. Ya. Jadi, kalau saya waktu di forum kemarin ada forum lembaga lokal, iya. mereka nyatakan peraturan menteri terkait ini. Nah, kalau ditaruhkan kami itu tidak bisa, karena iya. sama saja mereka melarang budaya kami gitu. Iya. Karena di sini sangat menjunjung tinggi budaya. Iya. Iya. Dan sebenarnya uh, poin pentingnya nah, adalah teman-teman masyarakat adat masyarakat lokal ini, mereka punya kearifan. Iya. Betul. Sehingga tidak sampai terjadi kebakaran. Iya, kearifan itulah iya, yang kita itu, keluarkan. Gitu. Uh, uh, karena. Uh, Beberapa riset juga menunjukkan ada beberapa masyarakat lokal yang sedang tidak memperhatikan itu ya, ya. Nah itu yang kita harus ya. kuatkan kan? Kalau punya saya yang di jalur tambang perintoh itu ya. Saya tidak apa-apa seandainya memang dari tambang keberatan ha -ha. dibakar hmm. Nafkah saya satu bulan berapa? Oh itu buka ladang ada di situ juga? Iya. Kan? Ada lokasi saya di sana Tanam... Yang dulu itu 31 puluh hektare, itu satu tahun aja. Dapatnya? Dapatnya itu berapa berapa ton itu kemarin? Berasnya padinya. Padi apa, Pak? yang tanam? Padi mayas juga saya kemarin itu. Oh, Sampai iya. sekarang itu masih busuk padinya dalam lumbungnya itu. Pas oh. almarhum istri saya meninggal itu. Ada rumah oh. saya di situ. Patok PP TCM itu lewat bawah kolong rumah saya. Bapak masih tinggal di situ sekarang. Ini saya bulan 7 ini kembali ke sana lagi, nanti saya lepas lagi, bikin uh, iya, ladang iya. lagi. Jadi sebenarnya e, kalau kita lihat selain yang di kampung-kampung e, yang masih jauh, sebenarnya ada beberapa individu juga yang memang juga masih berladang di tradisi iya. e, zaman dulu Dan itu sebenarnya potensial juga kalau misalnya ternyata itu bisa menjadi sumber pendapatan e, apa, masyarakat di KUBAR yeah. ini kan. Yeah. Itu yang saya kira... Dinas pertanian pun harus, apa, konsen dengan itu. Ya, pihak-pihak ya, ya, yang seperti itulah yang nah, diharapkan ya. ya. Cuman terkadang ya, masih banyak problem di Kutai Barat nih, iya. khususnya, tentang pertanian gitu. Iya. Karena masyarakat kita ini, kalau untuk bicara pertanian, kebanyakan adalah masyarakat pendatang yang budidaya pertaniannya lebih intens yeah, betul kalau pertanian kita ini masyarakat lokal hanya sekedar musiman iya yeah, betul hanya musim tertentu, beladang terus kalau komunitas utama sumber mata pencerahan mereka bertumpu ke perkebunan seperti karet yeah. nah seperti itu mm -hmm. nah eh, melalui program yang kami jalankan saat ini yaitu perkebunan agroforestry antara lada dan kopi kita coba mengajak teman kelompok-kelompok tani itu uh, dengan membuat sebuah visi ke depan kita ini sudah berlaku pertanian yang model begini-begini-begini nih yang harapannya uh, bisa mendukung perekonomian keluarga nah pemilihan komunitas-komunitas tertentu yang juga tidak terlalu berat untuk dikerjakan oleh teman-teman karena kalau kita melawan proses budidaya tanaman budidaya itu dalam kajiannya itu ribet banget saya kurang yakin untuk tahap awal. Ya. Proses membudidayakan bertani ini yang yang perlu perlahan-lahan. Ya. Tapi tidak tertutup mungkinan kalau mereka sudah biasa ke depan, mungkin kurun waktu lima tahun, sepuluh tahun ke depan ya. itu mungkin dengan suburnya potensi tanah di sini saya yakin pertanyaan itu akan menggeliat di sini. Tadi yang kopi berapa ribu tadi? Dua ribuan. Dua ribu? Ada? sekitar 4000 ribu. Nah, dari gitu? dari lojanan itu varietas malonan 1 uh, sejak tahun 2015 menjadi varietas uh, unggul nasional. Sekarang itu memang uh, varietas Kaltim. Nah, cuman kan lada ini kita bawa sedikit dulu karena dia kan dalam 8 bulan ke depan dia kan harus dipangkas, pangkas dan steknya ditanam lagi. Seperti itu. Jadi mereka kita ajak juga bagaimana. Uh, hmm. mengusahakan pengembang itu sejak mulai dari hmm. setek buat ya, sendiri iya. seperti itu ada, ada pengetahuan juga yang bisa didapat di situ ada rencana masuk di isu organik gitu ya rencananya begitu isu organik tapi uh, ya harus kerja keras. karena mereka untuk rumput saja mereka sudah terbiasa dengan herbisida, herbisida. Ya, ya. Nah, seperti itu. nah itu harus keceraes ya, ya. semua pihak di kita petani kita ah? nggak pakai mesin rumput herbisida ngurumputnya pakai mesin pakai ini ya mesin pakai lingga ya apa, kayak arit itu ya iya, itu kalau bapak yang di ladang sebelumnya saya kalau seperti saya dari bapak saya dari nenek moyang saya dulu berladang itu enggak nggak perlu merumput karena hutan hutan iya. rimba oh. jadi dia enggak tumbuh rumput oke oh. itu makanya berladang itu berpindah-pindahan terus iya, iya. setiap tahun enggak seperti kita bikin sawah di situ-situ di situ-situ setiap tahun pakai pupuk kalau ladang yang barusan tahun lalu itu pakai kimia Pak Nah, enggak pakai herbisida, Oke berarti bisa disebut organik iya. karena enggak pakai kimia ya enggak Nggak. Nggak pakai pupuk enggak Nggak. pakai apa Gramaxon apa enggak ya enggak dan rata-rata mungkin teman-teman petani lain begitu ya? Mereka... Ya begitu juga, nah. enggak ada yang pakai itu nah, ya. Karena pakai yang begitu itu, itu sudah ada anonya Paling biaya lagi juga ya. kan? Nah, saya Udah, saya masalah biaya itu ya enggak juga terlalu dipikirkan Cuman masalahnya nanti penyebabnya latar belakangnya kira-kira kalau kita berhitung kasar pak kemarin berapa hektar yang ditanam? yang kemarin itu saya tebang semuanya itu 31 lebih hektar. 31 lebih. diukur tapi yang dikelola yang ditanam itu cuman sekitar tiga hektar lebih saja. tiga hektar lebih. ya. itu hasilnya berapa karung? hasilnya itu sekitar nggak, nggak hitung karung kemarin dihitung, itu hitung, apa, Pak? hitung karung karena pakai yang disikut itu yeah. yang dianyam itu oh yeah. iya itu, itu berapa apa namanya tuh? Lanjong itu Lanjong, berapa kira-kira lanjong dapat ada kan? seribu lebih lanjong. seribu lebih lanjong itu kalau dikonversi jadi beras berapa kilo dia satu lanjong itu kan ada yang tujuh kaleng oke okay, tujuh kaleng dalam satu lanjong itu okay. ada juga yang empat kaleng lebih oke okay, kita ambil rata-rata lima ya ya yeah. 5 kaleng kali berapa men 1000 ya? Kali 1000. 5 5 kali 1000. 5000. Iya. 5000 kaleng. Iya, 5000. Lima... Satu kaleng berapa jadi beras? Dalam satu kaleng itu kalau biasanya 8 kilo bersihnya itu sudah. Beras. Berasnya. Berarti 8 kali Dari 10 kilo kan satu kaleng kan 10 kilo. Iya. Iya. Jadi dia 2 kilo aja yang menghilang. Iya, ya, iya berarti delapan kali lima empat berarti empat ribu kilo. kilo 4 ton lebih 4 ton ya 4 ton lebih empat ton empat puluh 40 ton empat ton empat okay, puluh ton ya kalau empat iya. puluh ribu nggak ton empat iya, iya. ton. ton itu setara dengan empat puluh ribu kilo iya. kali dua ribu 20 berapa ribu. itu nggak tahu juga empat kali dua kali empat Jepang, ya. Yeah. Jepang, ada otak Jepang enggak, kita? Putih? Kita sudah malas untuk itu-itu itu karena ada otak Jepang. <laughs> ini pengaruh ah, HP ya, 40, ini, Pak. Ribu. 40 ribu kilo kan? Yeah. Itu 800 juta. 800 juta. Jadi Bapak dengan lahan 3 hektar itu dapat 800 juta selama setahun. Iya. Yeah. 800 juta bagi 12. 12. Jatuhnya berarti penghasilan per bulan, Pak. Pak siapa, maaf? Pak? Pak Fransiskus Isot itu seandainya kita jual ya, semua ya. kita hitungan kasar 66 juta ya, ya, ya. jadi ya per bulan 60 juta lah ya 60 juta. Nah, kalau dijual asli itu asumsi dasar jadi sebenarnya dari segi apa, hitungan kasar ada peluangnya ya kalau ya. misalnya coba apa ya. di diarahkan ke ya. Padi Mayas tadi ya melihat pasarnya ya. Padi, padi Mayas itu kan dia rendah aja Orang rendah ya saya belum lihat rendah aja koron, ya. Tapi bu, kayak kemarin itu, besar-besar ini tangkainya, tangkai buahnya tuh almarhum istri saya itu sampai geleng kepala. Dari mana Bapak kemarin minta bibit? jadi Dari teman, aku bilang. Minta bibit itu satu satu kaleng susu cepenak itu aja, pertama itu. Jadi tanam. Kita tanam kan paling tiga biji, satu lubangnya itu kan berarti stok benih masih ada di rumah masih untuk melihat musim tanam nanti ini ya? ini musim tanam atau belum belum, belum ya baru, belum, selesai, baru selesai, selesai, selesai, selesai, selesai panen ya selesai belum panennya. bulan 3 kemarin itu sudah mulai sudah musim panen uh -huh. sekali paling nanti di agustus September. makanya saya niat betul ini mau pulang lagi ke sana daripada sawit yang gusur gusur gusur ini saya masih punya urusan sama sawitnya kita di mana nih pak di Dek daerah, daerah masuk Njak Pilos, Njak Pilos ya. Oh iya. Mungkin Jadi mana? ini nanti bakalan ribut nanti sama perusahaan-perusahaan sawit ini. Hmm. Kalau ndak mau bayar, saya sudah bilang kemarin kalau punya saya ndak mau dibayar dan orang tua saya ndak mau dikasih masuk ke anggota plasma. Iya, hmm. saya ndak juga ngeras Cuman yang jelas saya ambil kembali lokasi orang tua saya ya. Saya tarik kembali, saya bikin anu? Bikin patok Saya bikin rumah ya. di antara pohon-pohon sawit itu Pokoknya berarti, sawit nggak boleh panen Berarti stok apa uh, gabah sekarang di rumah itu masih? Habis sudah Oh habis, sudah terjual atau sudah dimakan? Sudah dimakan Kan baru panen ini iya. di Maret? Iya. Nggak, saya tahun ini tadi nggak Oh tahun lalunya? Iya tahun lalunya oh. Tahun lalunya kirain -kira kalau masih ada bisa kita hubungkan. <gak> <gak> kalau masih ada Bunda enggak masalah. Iya. Maka harganya ini saya tanya kemarin itu sekitar 200-an satu kalengnya. Dukaleng. Bibitnya. A Bibitnya. Ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting ada kan. Iya. Ya, ya, ya. Kita untuk tahap pertama ini ya A kita A kita seadanya kemampuan kita A ya, kita ya. beli. Seandainya kita punya uang itu 500 ratus enam ratus ribu. Kita beli satu kaleng bibit padinya, satu kaleng bibit tano ketannya, iya, padi ketannya itu. Iya, iya. Lumayan ya. Kan nanti tahun depannya baru kita bikin besar lagi, iya. itu. Begitu tadi caranya. cerita aren gimana? Ya. Itu di kampung yang sama dengan tadi? Ya, kalau aren tuh kampung yang lain ya. Okay. Dengan karakter masyarakatnya di pinggir sisi dataran oh. rendah. Mm -hmm. uh, jadi, Kabupaten Minggir itu namanya Kampung Linta, kecamatan Penggahan. Di situ ada 25 anggota kelompok tani, okay. yang memang kenapa saya sebudo lima yang rutin sejak awal kemarin. Nah sekarangnya cenderung semakin menurun ke dataran ke pohon aren sekarang sudah mulai berkurang. Data awal 2016 saya data itu pohon aren dalam kampung itu ada sekitar 500-an pohon. Oke. Okay. Nah, sekarang hanya berkisar 250 hingga 300 pohon lagi. Berarti Maka, belum, uh, belum ada peremajaan ya? Ah, uh, belum. Problem. Karena mereka ini hanya memanfaatkan aren yang tumbuh liar. Okay. Nah, sedangkan uh, kenapa berkurang ke uh, 2016 ke 2019 sekarang? Ya, itu indikasinya halo, adalah karena hak hmm, mati karena ini produksi ini. terus terus mati kemudian juga ada faktor oh. orang nebang karena di lahan itu dijadikan iya tempat lera, eh, apa, iya buat man. rumah walet. ini jadi rumah walet yang bersangat bertumbuh besar selama 3 tahun ini. Jadi Ini jadi jadi permasalahan huh? kemarin itu dengan melalui Pak Suartoyo Bapeda Kubar. Okay. Kita okay. beliau kebetulan beli, beli, beli, tertarik yang untuk nanya masalah aren. Nah, terus rencananya itu rencananya kemarin tahun ini itu katanya gitu tapi sampai dulu, tapi belum datang-datang itu mau me me mengadakan bibit aren genjah yang dari Kutai Timur. Oke. Okay. Nah jadi oh, iya, iya. sudah terakhir sekali saya dengar kemarin sudah survei lahan mm -hmm. di kampung dari pihak itu hanya tinggal eksekusi mendatangkan bibit aren genjah tadi. Okay. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi ya. Nah itu paling nggak e untuk mengatasi hilangnya dan langkahnya pohon yeah. aren, salah satu cara yaitu Ayu. untuk menanam kembali. Yeah. Nah, memang secara ketersediaan aren di dalam hutan-hutan mereka yang mungkin berada di luar dalam kampung minta, dan di, berada di kampung lain tapi kampung lain tidak memproduksi itu, itu masih sangat banyak. Oke. Okay. Okay. Nah. Kecenderungan orang-orang kampung itu malas mengambil untuk yang jauh-jauh seperti itu. Ya, transportasi segala macam gitu. Dan kalau ngambil begitu, mereka cenderung harus menginap di situ. Oke. Karena kan dia kan panennya pagi dengan sore mengambil niranya. Oke. Dengan kelompok yang ada sekarang, kira-kira kapasitas produksinya? Nah, saya sempat menghitung dulu. Kalau 25 anggota kelompok tani itu, itu bisa mencapai empat ton per bulan empat ton per, ya? per bulan mungkin okay. sekarang cenderung akan dibawa itu mungkin sekitar ya dua puluh yeah. gitu ya ya yeah, paling sekitar dua dua tonan begitulah oke okay. uh, mereka di harga berapa di sana kalau di tempat pengepul ngambil aganya tergantung. tergantung kalau musim biasa seperti ini hanya enam ribu doang tapi kalau mau mendekat uh, puasa okay. itu naik sampai ke tujuh ribu okay. 7 ribu paling tinggi jadi uh, pembelinya itu datang ke kampung memang ada orang dari kampung itu sendiri oke okay, yang jual keluar Iya <tuh> yeah. okay. keluar kemana saja ya itu seperti itu? mereka ke Mola, ke makamulu ke longbagun terus juga ke Long, apa kota bangun kota bangun, ya. bagian dealer yeah. okay. harga tadi tujuh ribuan 7000 ya? ribuan paling tinggi hmm. kalau Betul. yang harga terendah itu sempat lima ribuan saat pasar nah cenderung kalau lagi nggak ada pasar mereka memang tidak ada permasalahan ya. Mereka bisa menabung. Setelahnya hari itu disimpan dulu. bisa apa satu mulai ada lagi, mereka olah lagi. Nah, itu baru dijual. Bentuk gula arennya? Si batok atau? Mereka buatnya dengan ciri khas model kupai lancip begini. Oke. Okay. Nah, ada cetakannya dari kayu mereka buat. Jadi oh. mereka akan, kan ada dua sisi ini. Mereka akan tahu dari nggak dari pemerintah daerah sendiri, program belum. Makanya dari Pak Suhartoyo kemarin Sejak iya, 2000... didorong, Awal 2018 iya. Uh, iya. Saya tahu ya Karena beliau berkomunikasi dengan saya Waktu itu akan melaksanakan program ini Terutama dari pembibitan. Nah, pemerintah sendiri Fokusnya ada, iya. tapi di Manorbulan Manorbulan itu kubar juga? Ya, Kutai Barat juga uh, Untuk pengembangan varietas apa komoditas aren untuk jadikan produk seperti gula semut. oh itu Nah, dalam ya, ya? kita sudah duluan hmm. gula semut dan sudah berhasil mereka ciptakan okay. dengan kadar air yang bagus dan segala oh. macam sehingga oh. pak yang dari Pak Bapenda kemarin belajar ingin apa? belajar untuk buat itu karena yang dari Manur bulan hmm. sepertinya tidak bisa membuatnya menjadi granul yang bagus seperti okay. itu. Berarti parara 2017 kemarin sudah Ada, tampil sudah, produknya kemarin sudah. Gula, sudah, semut gula semut itu ya? Uh, mereka kapasitas produksinya untuk gula semut? Kalau itu tergantung permintaan, permintaan Ya mereka itu... akan buat saat ada permintaan Dan mereka ready ya? ya Kemasannya apa? Kemasan sudah kita perkenalkan kemasan stand up Standing pouch. Oh ya standing pouch ah, oh, Oke okay. mm. jadi kalaupun ada permintaan mereka bisa kirim ya? Ya iya bisa okay. kirim ya. ya Artinya karena saya juga rencana mau keliling ke biji, di Jakarta ah. Ter kemarin sudah sempat ke mana Giant dan hmm. Rans Market yeah. Itu belum ada produk yeah. itu Saya tanya kenapa Bu? Kenapa Pak? Oh karena kami tidak punya channel nah, Jadi yeah. riset ini harapannya hmm. Kalau ada informasi ketersediaan di KUBAR ini yeah. misalnya Itu bisa linking dengan yeah. misalnya yeah. beberapa yeah. Apa, channel pasar di sana yeah. Itu sih sebenarnya kita Desember 2018 ribu delapan belas kemarin hmm. e, daerah dameng kita ini baru mendapatkan e, apa, sertifikasi PIRT okay, dengan ya. ada sertifikasi PIRT mungkin akan lebih percaya diri lagi kita akan coba e, pajang di sulayan sulayan yang ada di sini. Sementara belum ya? Sementara belum okay. belum. belum. Nah saya sudah bercerita itu ke mereka hmm. e, untuk saat ini ya kita kan saya pribadi ini yeah, yeah. E, masih banyak PR lain di pekerjaan ya. Nah kemarin sudah saya ngobrol lagi gitu hmm, melalui BUMK PUNK, Bung Des lah ya. Mungkin ini ke depannya akan bisa memfasilitasi petani yeah. bisa, bisa ngambil curahnya, yeah. kemudian e, untuk mengemas dan dengan label PIRT tadi yeah. bisa lebih percaya diri untuk yeah. naro di Termasuk label yang lain yeah. kalau kita bicara yeah. pasarnya nasional yeah. itu label halal itu penting juga ya, kan? iya iya hmm, ya, ya. okay. ya, saya kira itu sih kalau pasar dalam kota kubar sendiri sebenarnya hmm. belum cukup besar juga ya, ya. Hmm. nah tahun ini juga kita di WWF ini juga hmm. akan ada staf khusus untuk nangani itu yang mungkin akan lebih intens Ya nanti lokal food kalau Mas mau gabung di lokal food. Oh boleh <laughs> boleh. Tapi lokal foodnya katanya mau di ini kan ke perempuan ini jadi. Iya oh. <laughs> kalau nggak perempuan nggak. Ilustrasi Ya Iya <laughs> karena Adeh. berhubung masalah lokal food itu banyak ya, berada ya. perempuan perempuan. Iya.